Hai warokatu, selamat datang kembali ya di YouTube channel channel Padu. <tuh> Pada kesempatan kali ini kita akan mereview aplikasi donasi online berbasis web atau galang dana ya. Buat kalian yang ingin menggalang dana, <tuh> ini aplikasinya. Cocok terus di online kan juga menggunakan framework CodecMeter kita akan bedah apa aja fitur yang tersedia dalam aplikasi ini ya Oke sebelum lanjut jangan lupa subscribe ya buat kalian yang belum subscribe boleh di-share juga ke teman Saudara, angkin. ini halaman donasi. Seperti ini tampilannya. Ya, nah, kontak. Ini adalah halaman landing page dari aplikasi donasi online coba kita cek untuk bagian uh, admin ya. <tuk> ini adalah halaman dashboard dari admin area ya. Ada donasi dalam dana pengguna user terus, terus pencairan laporan juga ada top donasi dana masuk dalam dana terus pengguna laporan-laporannya dari pengaturan ada profil pengaturan profilnya ya terus nomor rekening ini untuk postingannya ya <kuh> postingan cukup kerennya yang hmm. dana ini buat user yang mau menggalang dana ini udah aktif terus ini udah selesai ini dari opsinya ini <tuh> nah, buat kalian yang mau mendapatkan aplikasi kalian bisa cek di deskripsi video ya <tuh> <tuh> uh, untuk harganya bakalan tertera lah, di dalam web yang bakalan admin posting nanti di deskripsi video mungkin eh, sedikit gambaran dari aplikasi donasi online ini nanti kalian bisa pesan sendiri ya untuk mengetahui lebih lanjut dari aplikasi ini ada profil terus password nah, cukup sekian mungkin di video kali ini, semoga bisa bermanfaat ya, dan bisa menjadikan referensi buat kalian yang butuh aplikasi donasi online. <tuh> Mohon maaf bila ada kata yang kurang baik, mungkin <tuh> belepotan. Kita lanjut di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.